Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya, Komeng Meja Donat Art. Kemarin ada yang tanya, "Bang, gimana sih cara potong triplek yang benar?" Oke, guys, tonton terus sampai habis ya. Pertama-tama, perhatikan mata pisau, guys. Kedua, Penggaris atau meter song Ketiga triplek yang akan kita potongnya uh, Perhatikan Tangan kiri Jangan terlalu menekan Ke arah Penggaris ya. Tangan kanan kita mendorong Jangan terlalu kuat guys Kalau kita mendorong Terlalu kuat mesin akan berhenti dengan sendirinya guys oke okay, kita lihat pemotongan yang kedua guys simak baik-baik guys ingat jangan terlalu keras ya guys Lihat guys Pisau berhenti ya Tarik aja sedikit Lalu Lihat Mata pisau uh, Berputar dengan normal lagi Baru kita dorong Perlahan Dan seterusnya seperti itu guys Ingat guys jangan terlalu uh, Keras mendorongnya ya oke okay, sekarang pemotongan ketiga ya guys perhatikan guys ingat jangan terlalu keras mendorongnya karena terlalu keras itu haram kata kak Roma itu minuman keras bang komeng bercanda dikit ya guys biar nggak tegang hahaha Oke, okay, sekarang perhatikan cara potong triplek yang benar, guys. Perhatikan mata pisau, penggaris, tangan kiri, dan juga tangan kanan. Perhatikan, guys, tangan kiri menekan ke arah penggaris. Usahakan jangan melewati mata pisau, guys, karena mata pisau akan berhenti kalau kita menekan terlalu keras guys perhatikan baik-baik ya guys ingat jangan meleng oke cukup sekian penjelasan dari saya komeng meja donat art salam pemula ikutin terus ya guys jangan sampai ketinggalan jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan lonceng wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao